Ini cinta dalam diam Bila cinta perlu berkorban Cinta untukmu, cinta untuk semua Masa depannya oh. Untuk aku juga Telah terlampau lelah, beri aku waktu sesaat untuk membasuh luka, membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, oh. meski hanya sehari. Saat dia datang, ku rasa tenang. Meski gelap malam, ku rasa bintang-bintang lebih terang. Semakin cepat Bali berani berhenti dan menyepi Saat semua semakin cepat Bali berani berhenti dan menyepi ampau lelah mulia waktu sesaat membasuh luka membasuh jiwa agar suci lagi oh muskianya sehari Saat dia datang, kurasa tenang. Meski gelap malam, kurasa bintang-bintang lebih terang saat sombong. Semakin cepat Bali berani berhenti Dan menyepi Saat semua Semakin cepat Bali berani berhenti Dan